kanan aura iblis yang menakutkan menyebar jauh dan luas, menyebabkan seluruh tempat menjadi gelap sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya Lindong secara pribadi menyaksikan kekuatan menakutkan dari anggota Eselon atas penjara iblis. Selain itu, fluktuasi ini begitu kuat sehingga bahkan akan mengurangi keberanian seseorang untuk menentangnya. Lindong menghirup udara dalam dengan ekspresi serius di wajahnya, dengan kekuatan bertarungnya saat ini. Ia bisa mendapatkan keunggulan ketika berhadapan dengan ahli panggung reinkarnasi biasa dengan mengandalkan Yuan power-nya yang telah menyentuh reinkarnasi dan energi mentalnya yang saat ini berada di tingkat master simbol tertinggi. Selain itu, jika dia mengandalkan dua simbol leluhurnya yang hebat, dia bahkan akan bisa bertarung setara dengan para pakar puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Namun, dari sudut pandang tertentu, itu adalah batasnya. Sayangnya, Raja Kursi Ketujuh yang berdiri di depannya, memiliki kekuatan mengerikan yang setara dengan mereka yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Tidak akan mudah untuk selamat dari krisis ini. Lindong perlahan mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Kemudian, matanya yang hitam pekat menatap Raja Kursi Ketujuh yang sekarang menyerupai Dewa Iblis berkat lautan iblis yang mengerikan di belakangnya. Akhirnya, Cahaya brutal berangsur-angsur melonjak dari dalam matanya. Lindung telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, dia sudah biasa ke titik di mana dia tidak akan merasa takut terlepas dari siapa lawannya. Oleh karena itu, meskipun lawannya saat ini sangat menakutkan, jika yang terakhir berpikir bahwa dia bisa menghabisi Lindung dengan mudah, dia akan terlalu naif. Gemuruh Awan guntur berkumpul dengan cepat di langit. Setelah itu, gemuruh-gemuruh-gemuruh bergema di langit. Mata lindung berangsur-angsur berubah aneh pada saat ini. Salah satu matanya tampak sedalam lubang hitam. Sementara yang lain secara kilat. Yang satu hitam dan yang lainnya perak. Sementara itu, di tengah pemandangan aneh ini, riak yang sangat keras menyebar. Aku melihat, dengan senyum tipis, Raja Kursi Ketujuh 7 menatap lindung. Yang saat ini dalam keadaan aneh. Namun, matanya tidak tersenyum. Sebaliknya, hanya ada hawa dingin yang tak ada habisnya di dalam mereka. Pada saat berikutnya, dia menekan jarinya ke udara. Bang, laut iblis yang perkasa di belakangnya bergolak. Kemudian, mereka berubah menjadi piton iblis berkepala 900 kaki besar. Setelah itu, piton itu meraung ke arah langit. Sebelum menyemburkan sejumlah besar aura, iblis menghapus matahari dalam prosesnya. Piton berkepala sembilan itu sudah bergegas maju, sementara aura iblis melonjak di bawah serangannya. Ruang itu sendiri mulai runtuh satu inci pada suatu waktu. Gemuruh-gemuruh, awan guntur di langit bergejolak dengan hebat. Segera setelah itu, air terjun yang menakutkan, yang tampak seperti sungai perak, mengalir deras dengan momentum yang menakutkan. Kemudian, itu dengan kejam menyerang tubuh ular sanca iblis berkepala sembilan itu. Cahaya kilat itu membentur tubuh ular sanca iblis berkepala sembilan itu dengan liar. Meskipun aura iblis akan lenyap dimanapun petir berlalu, aura iblis yang lebih menakutkan akan dengan cepat muncul. Akhirnya, air terjun petir yang berisi kekuatan simbol ancestral thunderbolt benar-benar terkikis. piton iblis berkepala sembilan itu. Yang memiliki mulut besar penuh dengan aura iblis yang tak ada habisnya Sudah menembus ruang saat ini Akhirnya, itu terbang menuju daerah di mana Lindong berada dan mencoba menggigitnya Segera, ruang itu sendiri runtuh Lindong menatap ular sanca iblis berkepala sembilan Yang berusaha menggigitnya Sebelum cahaya kilat muncul di matanya Mengangkat telapak tangannya tinggi Petir besar sepuluh ribu kaki segera turun sebelum berubah menjadi tombak petir besar sepuluh ribu kaki. Lindong mencengkeram tombak petir itu, sebelum dia mengeluarkan raungan rendah dari tenggorokannya. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat maju seperti kilat dan langsung menyerang ke arah mulut besar ganas ular sanca berkepala sembilan itu. Cahaya kilat terang tiba-tiba meletus dari dalam mulut besar ular sanca berkepala sembilan itu, sebelum menderu ke arah langit. Namun, kilatan kilat itu seperti puluhan ribu pedang kilat Saat ia merusak bagian dalam tubuhnya yang besar sebelum melesat keluar dari dalam Bang, ular iblis berkepala sembilan itu meledak dengan Ledakan yang keras Setelah itu, aura iblis menyembur ke segala arah Kemudian, cahaya petir melesat Sebelum Lindong yang saat ini dibungkus oleh kilat cahaya Mendarat di tanah seperti dewa petir Menelan, setelah Lindung menghancurkan piton iblis berkepala sembilan itu, dia tiba-tiba menggesek tangannya pada Raja Kursi Ketujuh yang jauh itu. Sementara itu, lampu hitam berkilauan di ujung jarinya. Setelah itu, ruang di sekitar yang terakhir hancur, sebelum empat pusaran lubang hitam besar muncul, membentuk sebuah penjara yang menjebaknya di dalam. Akhirnya. Devouring Power melonjak sebelum kekuatan robek yang dihasilkan berusaha untuk merobek raja kursi ketujuh terpisah. Haha, <laughs> namun, melawan serangan Lindong, Seven Seat King hanya tertawa terbahak-bahak. Apalagi tawanya dipenuhi ejekan. Setelah itu, aura iblis mengerikan menembak keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang serangan. Bang bang bang, kekuatan sobek dari keempat pusaran lubang hitam baru saja terbentuk sebelum mereka dihancurkan oleh gelombang serangan aura iblis. Jelas, Raja Kursi ketujuh jauh lebih kuat dari Lindong, Tangan Iblis Surga Agung, Raja Kursi ketujuh 7 mengepalkan tangannya dengan keras, sebelum seluruh tempat menjadi gelap. Kemudian, Tangan Iblis, yang tampaknya datang dari dimensi lain, perlahan-lahan muncul, menghapus matahari dalam prosesnya. Sementara itu, Sebenarnya ada mata hitam besar di tangan iblis itu. Saat mata itu berkedip, kekuatan pemusnahan ditembakkan. Swash! Sebuah cahaya iblis berisi kekuatan pemusnahan tiba-tiba keluar dari dalam tangan iblis itu. Segera menyelimuti Lindung dalam sekejap mata. Saat cahaya iblis itu terbang, Lindung mengepalkan tangannya. Kemudian, pusaran lubang hitam besar 10.000 kaki muncul di depannya. Setelah itu... Ia berputar dengan liar, muncul seperti mulut besar, sebelum dengan paksa mengambil cahaya iblis itu. Bang-bang-bang, suara ledakan yang mengguncang bumi meletus dari dalam pusaran lubang hitam itu. Segera setelah itu, lubang hitam itu menjadi sangat terdistorsi, sebelum akhirnya meledak dengan, ledakan, yang keras. Lindong segera dikirim terbang lebih dari 10.000 kaki karena gelombang serangan yang menakutkan. Segera. Dia merasakan sensasi manis mengalir ke tenggorokannya, sebelum bekas darah muncul di sudut bibirnya. Serangan dari Raja Kursi ke-7 itu terlalu menakutkan. Meskipun dia mencoba menggunakan kekuatan menyerang untuk melawannya, dia masih tidak dapat sepenuhnya memblokirnya. Kamu memang seseorang yang layak memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Bahkan para ahli top, yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, tidak dapat memblokir seranganku. Namun, kamu benar-benar bisa menangani mereka. Raja Kursi ke-7 menatap lindung sebelum dia tersenyum berkata, mata lindung sedingin es. Namun, dia tidak membuang-buang napas untuk kata-kata yang tidak perlu. Tiba-tiba, segel tangannya berubah. Sebelum dia menekan tangannya ke bawah dan berteriak, kitab suci kesedihan besar. Riak unik dibebankan ke tanah. Selanjutnya, Seluruh hutan gunung dengan cepat berubah menjadi tandus pada tingkat yang menakutkan. Setelah yang jumlah energi yang besar dan tak berujung mengalir cepat di bawah tanah, sebelum mereka akhirnya berkumpul menuju tempat di mana lindung berada. Bang, pilar cahaya energi puluhan ribu kaki menerobos tanah saat ini. Akhirnya, itu mengalir ke sosok kurus itu yang berdiri di langit. Setelah jumlah energi menakutkan yang dituangkan, itu menyebabkan tubuh Lindong membengkak. Setelah itu, dia tiba-tiba meraung ke langit. Sementara itu, ada raungan naga kuno yang tercampur dalam raungannya. Mengaung, cahaya ungu emas tergagap ke depan saat ini. Setelah itu, total 8.000 tato cahaya naga ungu emas melonjak di sekitar tubuh Lindong. Saat tato cahaya naga itu menari, tanah di bawahnya runtuh karena tekanan. Cahaya ungu emas mengalir di permukaan tubuh Lindong. Kemudian, dia menatap kejam Raja Kursi Ketujuh, yang berdiri di langit. Setelah itu, tubuhnya menembak ke depan sebelum dia langsung mendekati Raja Kursi Ketujuh dan melemparkan pukulan. Segera, 8.000 tato naga cahaya ungu emas menari. Selain itu, dimanapun tinjunya lewat, ruang di sekitarnya akan hancur. Bang, terhadap serangan menakutkan Lindong. Raja kursi ketujuh tidak mundur. Sebaliknya, aura iblis kental mulai melingkari tangannya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan dan bentrok langsung dengan Lindong. Kedua tinju mereka berbenturan, sebelum ruang kosong dalam jarak puluhan ribu kaki pecah satu inci setiap kali. Bang-bang-bang, kedua tubuh mereka bergetar. Sementara itu, ada cahaya brutal yang berkilauan di kedua mata mereka. Setelah itu, Berbagai pukulan melesat maju dan benar-benar berbenturan ke segala arah. Tato ringan naga dan aura iblis melonjak dengan liar. Gemuruh, suara kehancuran ruang bergema terus-menerus di langit. Angin kencang liar melonjak dan angin topan berputar. Ternyata bentrokan menakutkan mereka telah meratakan seluruh hutan gunung. Ledakan, ini adalah satu lagi bentrokan menakutkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sampai sekarang. Tinju Lindung ditutupi dengan darah segar dan bahkan dagingnya robek, memperlihatkan batu giok seperti tulang di bawahnya. Untungnya, dia memiliki tulang naga primal. Kalau tidak, kemungkinan tulangnya akan berubah menjadi debu setelah bentrokan itu. Meskipun demikian, darah di dalam tubuhnya mengamuk hebat. Meskipun dia tampak percaya diri dalam bentrokan langsung itu, dia telah mengalami cedera parah. Lindung terbang mundur. Sambil terus menatap tajam ke kursi raja ketujuh, pada saat ini darah hitam juga menetes dari tangan yang terakhir. Bersama dengan senyum di wajahnya, dia tampak agak muram. Kemungkinan dia tidak pernah berharap bahwa dia benar-benar akan terluka dalam proses berurusan dengan seseorang seperti lindong. Namun demikian, luka-luka ini sulit untuk diperhatikan. Sungguh orang yang luar biasa, namun. Ini hanya akan meningkatkan keinginanku untuk membunuhmu secara pribadi. Petik 2. Senyum sekali lagi muncul di wajah suram Raja Kursi ke-7. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya. Segera, dia langsung menelan lautan iblis kental di belakangnya. Bas-bas, tubuhnya mulai bergetar hebat pada saat ini. Sementara benda hitam kental merembes keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, mereka perlahan melilit tubuhnya dan membentuk armor iblis hitam berdarah yang sangat menakutkan. Armor iblis itu menutupi setiap inci tubuhnya. Sementara itu, ada garis logam tajam yang membentang di armor itu dan masing-masing dari mereka mengeluarkan sensasi brutal yang mengerikan. Ketika iblis armor itu muncul, riak menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, perlahan-lahan muncul. Bahkan, Rasanya seolah-olah benda asing yang bisa memusnahkan dunia, telah turun ke dunia ini. Ketika Lindong melihat adegan ini, murid-muridnya segera menyusut sedikit. Lindong, apakah kamu tahu apa ini? Raja Kursi ke-7 tersenyum ke arah Lindong. Namun, senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuh Lindong tegang. Sementara itu, dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak menjawab. Ini adalah iblis kaisar armor. Ini secara pribadi diberikan kepada kita oleh kaisar kita. Biasanya, kita hanya akan menggunakan ini ketika kita bertarung melawan delapan master kuno. Namun, hari ini, aku menggunakannya karena kamu. Karena itu, senyum di wajah Seven Seat King menjadi semakin brutal. Karena itu, tidak ada yang perlu disesali bahkan jika kamu mati oleh tanganku hari ini. Lindung perlahan mengepalkan tangannya yang saat ini basah oleh darah. Hatinya, yang awalnya berdebar keras, perlahan-lahan menjadi tenang. Pertarungan hari ini memberinya rasa kematian. Namun, terlepas dari siapa pihaknya, orang harus membayar mahal untuk membunuhnya. Lindung tiba-tiba melebarkan matanya, sebelum aura liar dan brutal perlahan melonjak ke depan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 1240. Pertempuran habis-habisan, aura iblis melonjak sementara Raja Kursi Ketujuh berdiri di langit. Sementara itu, ada cahaya logam dingin di iblis kaisar armor yang menakutkan. Pada saat yang sama, sensasi haus darah yang kaya dan brutal perlahan-lahan menyebar dari tubuhnya. Tekanannya yang menakutkan menyebabkan jantung seseorang berdebar lebih kencang. 8.000 tato naga ungu emas sedang berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. sementara naga kuno mengaum terdengar. Sementara itu, di antara kedua matanya, salah satunya berwarna hitam, sementara yang lain berwarna perak. Itu pemandangan yang sangat aneh. Bang, tubuh Lindung sekali lagi bergegas maju pada saat ini, melambaikan kedua tangannya. Mereka langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas yang sangat besar, sebelum dia dengan kejam menggesek Raja Kursi Ketujuh. Namun, ketika Raja Kursi Ketujuh melihat serangan menakutkan Lindong. Kilatan menghina melintas di matanya. Kemudian, dia tidak bergerak sama sekali, karena dia membiarkan serangan cakar naga, yang bisa dengan mudah meratakan barisan gunung, untuk mendarat di tubuhnya. Dentang-dentang, suara metalik yang jernih muncul. Namun, Raja Kursi Ketujuh tidak bergerak sama sekali. Bahkan, tidak ada satupun bekas luka pada Iblis Kaisar armornya. Setelah itu, dia tersenyum samar ketika melihat Lindong, sebelum cemohan di matanya menjadi semakin intens. Akhirnya, dia mengulurkan jarinya, yang juga mengenakan baju besi hitam, sebelum dia menekan ruang kosong. Swash, sebuah cahaya iblis ditembak langsung dari jarinya. Setelah itu, ia terbang ke arah cakar naga itu, yang diaglomerasi dari 8.000 tato naga emas ungu, sebelum mencabik cakar itu. Jika hanya itu yang kamu punya, Raja Kursi ketujuh tersenyum. Namun, dia dengan cepat melihat sosok yang terpantul di matanya. Selain itu, salah satu lengannya saat ini dalam bentuk cair, dan ada retakan cahaya kilat dan cahaya hitam berkumpul di dalam lengan yang dilikuidasi itu. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat dua simbol kuno mengambang di dalamnya. Kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan simbol ancestral sedemikian rupa. Semburat samar-samar akhirnya melintas di mata raja kursi Ketujuh. Segera, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya sebelum melemparkan pukulan ke depan. Dia tidak menggunakan gerakan mewah. Sebaliknya, ia hanya menggunakan sejumlah besar kekuatan, yang tampaknya bisa memusnahkan apapun. Ledakan, pukulan cair itu bertabrakan dengan iblis, yang ditutupi oleh armor iblis kaisar. Seketika, Ruang sekitarnya tampaknya menyerah. Setelah itu, aura iblis berkerut sebelum Lindung sekali lagi didorong mundur dengan paksa. Swash. Namun, Lindung tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya tepat saat dia didorong kembali. Kemudian, sebuah cahaya melesat sebelum itu langsung mengembang dengan angin dan berubah menjadi tablet batu besar. Sementara itu, ada riak kuno yang dipancarkan dari tablet batu itu. Grid desolate tablet. The Seven Seat King terkejut ketika dia melihat tablet batu itu. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak pernah berharap objek ilahi seperti itu menjadi milikmu juga. Sayangnya, sepertinya tablet grid desolate belum pulih sepenuhnya. Kalau tidak, aku mungkin akan mendapat sedikit masalah hari ini. Petik 2, berdengung. Sementara dia berbicara, grid desolate tablet membawa lampu-lampu mengerikan. Sebelum dengan kejam menabrak Raja Kursi Ketujuh. Sementara itu, ada formasi cahaya kuno besar yang melayang di bawah tablet. Namun, Lindong tidak berhenti setelah dia melepaskan grid desolate tablet. Dia menjentikan jarinya sebelum pelangi tujuh warna muncul. Kemudian, Istana Ilahi Misterius muncul juga. Istana itu berguncang di depan semburan benda-benda suci yang bergerak maju dan menyembur ke arah Raja Kursi Ketujuh istana Ilahi misterius ketika Raja kursi ketujuh melihat istana Ilahi yang misterius dia tertawa sekali lagi dia tidak pernah menyangka bahwa lindung sebenarnya memiliki dua dari 10 objek Ilahi teratas pada ranking objek Ilahi kuno kamu memang memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya namun mereka semua tidak berguna petik dua Raja kursi ketujuh tersenyum sebelum warna dingin es tiba-tiba muncul di matanya setelah itu, dia mengangkat lengannya sebelum dia secara langsung memblokir tablet Grid Desolate yang menabraknya. Kemudian, dia mengangkat kakinya sebelum menendang semburan benda-benda suci yang mengalir ke arahnya. Segera, benda ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu karena kekuatannya yang luar biasa. Bang, bang, Raja Kursi Ketujuh tertawa keras ke arah langit. Kemudian, bayangan kepalaan melesat ke depan. Sebelum pukulan berat menghujani Grid Desolate Tablet, memaksanya mundur terus-menerus. Sementara itu, semburan benda-benda suci dari Mysterious Divine Palace juga sepenuhnya diblokir olehnya. Dibalut Iblis Kaisar Armor, Raja Kursi Ketujuh begitu sangat kuat sehingga hampir menentang logika. Lindung menatap Raja Kursi Ketujuh, yang berhasil memblokir serangan dari Grid Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace. Sebelum matanya menjadi semakin serius. Segera setelah itu, dia menghirup udara dalam, sebelum dia perlahan menutup kedua matanya. Namun, segera setelah itu, garis bercahaya muncul di antara alisnya, sebelum perlahan-lahan terbelah. Setelah garis bercahaya itu terbelah, mata yang sangat misterius muncul di antara alis Lindong. Itu sebenarnya adalah Eye of the Ancestral Symbol. Murid-murid Raja Kursi Ketujuh menjadi fokus setelah dia melihat Eye of the Ancestral Symbol. Segera, dia berseru. Eye of the Ancestral Symbol. Aura di sekitar tubuh lindung dengan cepat ditarik. Tepat, mata lambang Ancestral di antara alisnya menjadi semakin cemerlang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membuka kedua matanya yang tertutup rapat. Swash. Cahaya dari dalam mata ancestral simbol menjadi sangat intens setelah lindung membuka matanya. Selanjutnya, sinar cahaya yang diisi dengan cahaya hitam dan kilat tiba-tiba melesat ke depan. Sinar cahaya itu sangat misterius dan tampaknya ditutupi dengan simbol kuno kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, ada fluktuasi yang sangat menakutkan yang dipancarkan dari cahaya yang tampak lemah itu. Sinar cahaya itu menembus ruang kosong secara instan. Dalam sekejap mata, itu telah mencapai Raja Kursi Ketujuh. Selanjutnya, itu tanpa ampun ditembakkan ke dadanya. Bang, cahaya terang menyilaukan menyebar bersama dengan gelombang serangan energi. Namun, segera setelah itu, cahaya itu secara bertahap mereda Setelah itu, orang melihat bahwa Raja Kursi Ketujuh masih berdiri tegak di langit. Meskipun demikian, celah telah muncul di lempeng dada armor iblis kaisarnya. Ketika Lindong melihat adegan ini, ekspresinya berubah tanpa sadar. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan setelah dia mengaktifkan mata simbol leluhur, dia hanya bisa meninggalkan celah pada armor iblis kaisar. Seberapa menakutkan ke item ini, Raja Kursi ketujuh menunduk untuk melihat celah di dadanya. Kemudian, ekspresi di matanya menjadi sangat suram. Jelas. Dia sangat marah dengan kenyataan bahwa Lindong telah merusak iblis kaisar armornya. Lagi pula, barang ini diberikan kepadanya oleh kaisar. Dan segala kerusakan padanya merupakan sumber penghinaan bagi mereka. Kamu seharusnya bersenang-senang. Senyum di wajah Raja Kursi Ketujuh benar-benar lenyap. Segera, dia mengambil langkah ke depan sebelum tubuhnya segera muncul di depan Lindong. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Akhirnya. Dia membalik tangannya sebelum dia dengan marah memukul ke arah Lindong. Mengaung, 8.000 tato ungu muda naga emas melonjak sebelum mereka berubah menjadi naga ungu emas besar dan bertabrakan dengan Raja Kursi Ketujuh. Namun, pada saat tumbukan, cahaya ungu emas hancur dan naga ungu emas besar itu secara paksa terkoyak. Lindong mengambil kesempatan ini untuk mundur. Namun, Gelombang serangan kuat, erosif yang masuk masih menyebabkan dia mengeluarkan suara teredam dari tenggorokannya. Dibalut iblis, kaisar armor raja kursi ketujuh terlalu kuat. Setelah ia mendorong, lindung kembali dengan satu serangan telapak tangan. Aura pembunuh muncul di mata raja kursi ketujuh. Jelas, dia tidak ingin memperpanjang pertarungan. Tubuhnya bergerak sebelum dia sekali lagi mengejar, kemudian. Dia mengayunkan tangan iblisnya sebelum aura iblis mengerikan melonjak. Bang-bang-bang, kedua orang di langit sekali lagi bentrok dengan keras. Namun, jelas bahwa Lindung saat ini jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, armor kaisar iblis yang dibalut Raja Kursi Ketujuh sangat kuat. Bahkan, meskipun dia menggunakan kekuatan simbol ancestral sebelumnya, dia tidak bisa menangani banyak kerusakan pada yang terakhir. Di sisi lain, dia harus sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan serangan yang terakhir. Bahkan, jika bukan karena dia memiliki primal Dragonborn, kemungkinan dia akan terluka parah. Meski begitu, dia masih dalam kondisi yang sangat buruk. Bang, bentrokan keras lainnya terjadi. Lindong merasakan sensasi manis mengalir ke tenggorokannya sebelum seteguk darah menyembur ke mulutnya. Kemudian, dia dengan paksa meludahkan mereka. Sementara itu, matanya menjadi semakin brutal. Ada begitu banyak harta di tubuhmu. Jika tubuh fisik kamu ditingkatkan sedikit lebih jauh, itu mungkin sebanding dengan Chaos Master. Sayangnya, aku tidak tertarik untuk menjaga musuh dengan potensi seperti itu. Raja Kursi ketujuh menatap Lindong, yang tetap berdiri di samping serangan ganasnya. Kemudian, mantan tanpa sadar menggelengkan kepalanya sebelum dia berkomentar. Keinginan membunuh di matanya tumbuh lebih kaya setelah dia berbicara. Namun, saat dia hendak menyerang, cahaya pedang tajam tiba-tiba muncul dari belakangnya. Meskipun itu cukup kuat, itu hampir tidak bisa menyakitinya. Karena itu, dia hanya tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia mengepalkan tangannya sebelum dia dengan kuat menghancurkan pedang itu. Dengan kekuatan lemah seperti itu, dia tertawa dan diejek. Namun, Sebelum dia bisa selesai tertawa, sosok yang memikat tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, sebuah pedang panjang yang tajam dengan cepat menembus ke arahnya. Seperti ular beracun yang telah meninggalkan lubangnya. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri. Longsuit itu ditutupi oleh lapisan cahaya misterius. Murid-murid Raja Kursi Ketujuh menyusut tepat setelah dia berbicara. Dia baru saja akan menarik kembali. Ketika dia menyadari bahwa Longsward tiba-tiba mempercepat. Kemudian, itu menembus celah pada Iblis Kaisar Armor dengan kecepatan seperti kilat. Berderak, Iblis Kaisar Armor, yang bisa menahan serangan habis-habisan dari seorang ahli yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi, sekarang ditembus setengah inci oleh pedang panjang itu. Tepatnya, darah hitam menetes dari ujung pedang panjang itu. Kamu, Rasa sakit hebat yang menjalar dari dadanya secara instan menyebabkan ekspresi Seven Seat King berubah secara drastis. Dia segera melemparkan pukulan sebelum sosok halus Ling King terbang mundur. Kemudian, dia meludahkan seteguk darah dari bawah kerudungnya, sebelum kerudungnya kemudian terbang. Dengan kilatan menakutkan di matanya, Raja Kursi Ketujuh menatap Ling King yang dikirim terbang olehnya. Segera. Keinginan membunuh menyembur ke matanya, dia mengepalkan tinjunya sebelum aura iblis yang kental meletus dari kepalan tangannya yang seperti air banjir. Akhirnya, mereka melesat melintasi langit dan menabrak lingkung dengan kejam. Ketika lingkung melihat serangan dari Raja Kursi ketujuh, dia dengan lembut menggigit giginya, mengencangkan cengkeraman pada pedang panjangnya. Dia menguatkan dirinya sendiri untuk dengan kuat melawan serangan itu, namun... Sebelum dia bisa bergerak, sesosok tiba-tiba muncul di depannya dengan gaya seperti hantu. Selanjutnya, raungan rendah terdengar sebelum tato cahaya naga ungu emas berlari melintasi langit. Kemudian, sebuah tinju dengan paksa menabrak toren aura iblis. Bang, ruang itu hancur. Tubuh lindung tampaknya telah mengalami pukulan berat ketika ia menyemburkan seteguk darah. Sementara itu, Lengannya sedikit terpelintir dan rasa sakit yang mengerikan memancar darinya. Menyebabkan keringat dingin meneteskan dahinya secara instan. Lindong. Ling Qingzu kaget ketika dia melihat apa yang dilakukan Lindong. Haha. <tuh> Pemandangan yang menyentuh. Karena kamu ingin melindunginya. Aku akan membunuhnya tepat di depanmu. Ketika Raja Kursi Ketujuh melihat adegan ini. Senyum di bibirnya menjadi lebih brutal. Kemudian. Tubuhnya melintas sebelum dia menghilang dengan cara yang aneh. Awas, seketika Raja Kursi ke-7 menghilang, ekspresi Lindong berubah drastis. Lalu, dia buru-buru meraih Ling Kingzu. Namun, tepat setelah Lindong membawanya ke pelukannya, Raja Kursi ke-7 sudah muncul di belakangnya. Kemudian, tawa berbahaya terdengar sebelum serangan telapak tangan yang diisi dengan aura iblis mengerikan tanpa ampun mendarat di punggung Lindong. Blark, Lindong mengeluarkan seteguk darah lagi. Dengan Lingkingzu di tangannya, tubuhnya dengan cepat jatuh dari langit. Setelah itu, keduanya mendarat dengan berat di hutan gunung. Haha, Raja Kursi Ketujuh tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, dia benar-benar tanpa ampun ketika menyerang. Kemudian, dia memberi isyarat dengan tangannya sebelum banyak Torens Aura Iblis terbentuk. Akhirnya, mereka melesat melintasi langit dengan kecepatan seperti kilat sebelum mereka menabrak ke bawah dengan cara yang kejam. Di hutan gunung, Lindong membawa Ling Qingzu sementara dia mengelak dengan sedih. Meskipun demikian, ia masih terluka oleh beberapa gempa susulan. Selain itu, setiap kali dia dipukul, dia akan menggunakan punggungnya untuk secara paksa memblokir serangan itu. Memastikan bahwa Ling Qingzu yang berada di pelukannya, tidak menderita cedera. Bang-bang, rentetan serangan mengerikan itu menyebabkan tanah di bawahnya retak. Lindong berguling ke samping. Saat ini, daging di punggungnya berantakan total. Namun, dia dengan kuat menahan rasa sakit. Sementara itu, tubuhnya bergetar hebat sementara darah di sudut bibirnya menjadi lebih padat. Bajingan terkutuk itu, Lindong menghirup udara dingin sebelum dia dengan paksa menekan sensasi pusing dalam benaknya. Sementara itu, dia mengutuk keras. Ling Qingzu menatap wajahnya, yang berada sangat dekat, sebelum dia mengepalkan giginya. Darah di wajahnya membuatnya tampak sedikit sedih. Namun, ketika dia melihat penampilannya saat ini, dia tanpa sadar menggigit bibirnya. Sementara itu, matanya yang biasanya dingin dan terkumpul juga menjadi sangat lembut dan bahkan agak kacau. Mengapa kamu mempertaruhkan hidupmu? Ling Qingzu memandang Lindong yang sangat menyedihkan, yang masih menyebabkan jantungnya berdebar. Sebelum dia menggigit bibir merahnya dan bergumam, "Jika aku bahkan tidak bisa melindungi seorang wanita, bagaimana aku bisa menyebut diriku seorang pria?" Lindong membuka bibirnya dan tersenyum, sementara napasnya yang kasar terhempas ke wajah lembut Ling Qingzu. Sementara itu, terlepas dari tubuh fisiknya yang tangguh, Rasa sakit yang intens yang menjalar dari dalam tubuhnya masih menyebabkan keringat dingin terus menetes dari dahinya. Dia menderita luka serius kali ini. Kamu bodoh, Ling Qingzu sedikit linglung saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, beberapa air mata muncul di matanya. Menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajahnya dengan lembut. Dia mengabaikan semua kekotoran sebelum dia menggunakan tangannya yang seperti giok untuk dengan lembut menghapus darah di sudut bibirnya. Selanjutnya, dia dengan lembut mengepalkan giginya, sebelum senyum menyihir tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik, menyebabkan bunga pucat dibandingkan. Tiba-tiba, aku benar-benar ingin mengajarimu Zenith Sensing Art, apa yang harus aku lakukan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah.